terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di bagian cerah ini. Tentunya kita kongga pertama persahabat ya. Ini ada info spesial bahagia untuk kita semua dari SCTV persahabat ya bakal ada acara SCTV Award 2021 nih para sahabat, ya. Dan kita wajib untuk mendukung idola kesayangan kita. Dalam aktor utama paling ngetop, nih, nominasinya persahabatnya, yuk dukung Kakak Rizky Bilar di aktor utama paling ngetop di acara SCTV World 2021. Jangan sampai tentunya kendor dukungan kita, kekompakan kita, dan kesulitan kita selalu mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Info ini juga kita dapatkan dari Les Lord Lovers, ada kalimat caption yang dituliskan. Yuk, vote aktor utama paling ngetop, Rizky Bilar Bisa melalui SMS atau di bio mimin Tuh, ya Yuk, silahkan Tentunya mendukung cara memvoting Persahabat ya, Rizky Bilar Di acara SCTV Award 2021 Dalam kategori aktor utama paling ngetop mau wow. masya Allah banget ya mudah-mudahan selalu mendapatkan penghargaan dari acara-acara besar di televisi berikutnya kita lihat juga ini ada unggahan spesial banget dari Atang ismalam semalam ya masya Allah tentu ini adalah kebahagiaan yang kita rasakan pasangan Lesti Vilar atau Leslar dengan pasangan Ata Aurel nih masya Allah banget ya, luar biasa semalam di malam minggu mereka tentunya double date ya luar biasa, mudah-mudahan tentunya debu mil selalu diberikan kesehatan dan pak juga selalu diberikan kesehatan, amin. dan kita lihat juga nih sahabat ya, atau juga menuliskan sebuah kalimat caption nih persahabat, double date malam minggu pak mil dan Bumil dulu jumpa mereka pertama masih pada single, sekarang udah sama-sama mau punya anak, support dan mendoakan, Masya Allah banget ya luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Dalam postingan tersebut, juga banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari orang-orang terdekat. Ada Chris, Sebastian, bersahabat ya. Koko Chris ini berkomentar, "Semoga lancar dan sehat-sehat semuanya sampai persalinan." Amin. Dan Bang Putra juga berkomentar, "Persahabat, ya, semoga selalu dalam kebahagiaan, dan Allah, cucuri rahmat, Masya Allah, banget ya. Mudah-mudahan doa baiknya selalu dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan juga rumah tangga, Laslar dan altar Aurel ini selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya, juga, persahabat, ya, kita lihat nih, ada unggahan dari IGs-nya, Kak Aurel Hermasya, yang Masya Allah, banget nih, luar biasa." Tentunya bareng nih Masya Allah Kita perhatikan tangannya dedek dan kakak Bilar ya <laughs> Saling genggam pokoknya tuh gak mau lepas Masya Allah So sweet banget ya persahabat ya Tentunya selalu dijaga, selalu romantis Selalu menunjukkan kekiutan untuk kita semua para fans Leslar Ini juga unggahan diunggah kembali oleh kolesti Bilar underscore video Kalimat caption pun dituliskan di postingan ini Kembali gagal, Markona Ngadu domba, Leslar Aha, dua bumil makin dekat Dan tentunya romantis malam ini Tuh, memang banget bener nih ya, Persahabat ya, luar biasa Yang tentunya mengadu domba, gagal nih Persahabat yang Leslar dan Aha Tentu malam minggu Lesti dan Aurel ini semakin harmonis Masya Allah luar biasa inilah berkat doa baik dari orang-orang baik dan orang-orang hebat dan selanjutnya kita lihat juga persahabat di sini ada sebuah kabar yang menghebohkan persahabat ya kembali pertekunan ada di warga konoha ya demi kebaikan bersama masya Allah banget ya akhirnya video yang di Up di channel YouTube-nya Kakak Bilar, persahabat yang di Tekdon kembali nih. Dan kita lihat videonya, ternyata dibalik layar photoshoot 4 bumil yang Masya Allah di channel youtube Kakak Bilar. Ini langsung di Tekdon aja nih persahabatnya, menghebohkan warga Konoha kembali. Karena pertekdonan kembali berlaku di warga Konoha persahabat, ya Masya Allah, demi kebaikan bersama katanya tuh. Diunggah ini persahabat ya, oleh Angkun Leslar 114 tentunya kita salafok banget sama komentar Ternyata banyak rahasia yang terbongkar di channel Youtube Kakak ya, Bilar yang di semalam persahabat ya kita lihat aja Di Angkun Pratwi enam 65 mengatakan Benar kata aku perut dede bulat Pasti anaknya cowok Alhamdulillah semoga sehat-sehat Wow Tentunya sudah terkuak juga nih persahabat ya, Anak pertama dari Lesti dan Rizky Bilar Itu adalah cowok katanya tuh Dan kita lihat di jawaban komentar juga Dari Yulita Latif 123 Amin ya Allah Amin terkabul kemauannya kakak Anak pertama cowok Wow masya Allah banget ya iya Alhamdulillah the power of doa kata Pratiwi tuh. Masya Allah banget ya luar biasa dan kita lihat juga jawaban komentar selanjutnya dari akun fufufuziati 8 Mengatakan Alhamdulillah Allah ijabah Doakan biar dede bisa lahir normal dan dilancarkan proses persalinannya Amin Ini selalu positif persahabat ya Mudah-mudahan saja baby utun, baby el diberikan kesehatan Dan bundan juga diberikan kesehatan dan kebahagiaan Amin Dan kita lihat juga nih ada komentar lain diberikan dari akun ABU Ibrahim Sahaida Wow banyak rahasia kebongkar sini. Cus nonton Dede pernah bilang sama kakak anaknya lahir lebih kurang dari nikahnya Alhamdulillah terjawab Semoga sehat selalu bumil kesayangan Amin Tetapi videonya sayang sekali persahabat ya Sudah di take down Demi kebaikan bersama Yuk mudah-mudahan saja ada surprise selanjutnya Yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita berikutnya para sahabat kita lihat juga nih ada momen spesial ya Wow luar biasa banget nih semalam juga tentunya kita melihat kekiutan yang Diberikan oleh idola kita, perhatikan tangan kakak Bilar yang selalu menggenggam, yang selalu menjaga, yang selalu tidak mau jauh-jauh. Dengan dedek Lesti Kejar, tuh so sweet banget ya persahabatnya, semakin bangga sekali mengidolakan idola kita ini Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya Robal Alamin. Dan berikutnya kita lihat juga nih Persahabat yang sekedar mengingatkan info langsung dari Pak Otis bahwa hari ini bakal hadir karya terbaik Leslar Entertainment dalam acara Cinta Abadi Leslar Tetaplah Setia Bersamaku tentu akan tayang jam 4 sore ini Persahabat ya di Antv jangan sampai terlewat jangan sampai ketinggalan. Dicatat jamnya biar kalian tidak ketinggalan tentunya momen-momen romantis, momen-momen cute dan kabar-kabar bahagia dari idola kita. Berikutnya kita lihat juga persahabat, Di sini ada unggahan yang luar biasa diunggah oleh Kakak Bilar semalam. Mengunggah sebuah postingan foto terbaru nih di akun Instagram pribadi miliknya. Dan kita lihat juga Kakak Bilar menuliskan sebuah kalimat caption yang lebih penting. Sekarang adalah gimana caranya membahagiakan istri dan anak-anak gua nanti. Wow, dengan kalimat yang dituliskan seperti ini membuat kita semakin yakin tanggung jawab Rizky bila terhadap seorang Lesti Kejora. Mudah-mudahan selalu menjadi imam yang baik untuk Dede Amin. Dan kita lihat juga, kita sampok sama komentar dari Bang Adiska ya. Bang Adiska yang baru di postingan kakak Bilar. Sabar, Bal. Bentar lagi Kejora datang dari Kairo. Tugas kita sekarang amanin Kampung Kudrit sampai titik darah penghabisan. Oke. Okay. Wow. <gifat> kita juga tentunya sebentar lagi akan mendapatkan kejutan bahwa Kejora akan datang Nih sahabatnya di Senteron CWB2. Makin seru, makin bahagia pastinya para fans selalu standby nomor satu di depan TV nih pas ya. Wah kalau kejuara datang langsung gaspol, kata Lutvia Utami 04 nih Lihat terus JWB2 walaupun agak takut sih <gifat> Lihat horor katanya tuh Masya Allah bismillah Mudah-mudahan selalu lancar selalu dipermudah untuk idola kita Masih menunggu kejutan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya